Oke, hari ini dalam rangka memperingati 30 tahun tsunami yang ada di Memerek kita penanaman pohon bakau di pantai ya di Biara Progresionis Anakan dan dan menunggu kita menanam mangrove guys Tanya tidak kita? datang Kegiatan pada hari ini yaitu penanaman tanaman mangrove dapat hidup dan berkembang dengan baik, sehingga alam lingkungan sekitar pantai menjadi lestari. itu kalau saya bilang tabung coba Ini memang satu kegiatan kita lakukan bersama sebenarnya sebagai suatu wujud kegiatan keprihatinan kita sesuai dengan uh, encikrik dari Paulus uh, Fransius Laudatusi itu yang kita wujud nyatakan dalam kegiatan seperti ini. Pas kebetulan ini sekaligus dengan memperingati 30 tahun gempa di, di Flores di Sika ini, sekaligus sebagai satu wujud dari kegiatan atau kemudian kita terhadap merawat bumi lingkungan ini. Kita berterima kasih bahwa pemerintah menyambut ajakan kita dan kemudian juga dari berbagai NGO termasuk Flores Future itu juga mengambil bagian dalam kegiatan seperti ini dan kita harapkan ini sebagai satu langkah awal dan itu kita akan lanjutkan seterusnya sesuai dengan program rencana kita termasuk juga ini bagian dari uh, uh, rencana yang kita bicarakan bersama dalam sinode kusupan memilih yang kedua Budaya dan Yes!